Oke okay, what's up, bro, balik lagi bareng gue Tuan Gondrong ya cuy ya Mungkin ini lagi di switch dulu bang ya di akun yang lain cuy Karena akun gue kena takedown Tapi tetap sama Tuan Gondrong tentunya ya bang ya gua masih main di daget 77 dapat daget jangan kaget cuy Alas ya boy boy Kali ini gue main fruit party guys ya Fruit party, buah yang bisa bikin lu party Party to the naik anjay Partainya di koloseum, Oh gila mantap jiwa Cok. Itu maminya El siaduh <coughs> Mantap jiwa itu cok Halo ya, siap ini gue modal 39000 aja bang ya Kita cocol-cocol manja Cocol-cocol manual yang bikin mantap jiwa Kita masih mencari pola yang paling mantap jiwa ya guys ya Oke kita quick dulu kali ya 30 biji 30 biji kita quick lagi mantap Semoga ada yang mantep mantap jiwa di sini Jo ya. Karena gue modal 39 ribu doang nih anjir Seperti biasa gue mau gak usah modal banyak-banyak aja ya, cuy ya. Kita cari modal modal receh yang profit aja sih ya. Yang apa-apa biar gak jackpot juga ngoding profit bang tentunya. Hanya cuma didaget tujuh tujuh ya Dapat daget jangan kaget. Gue juga mau ikut, mau ingetin ke kalian juga nih. Masih ya, ada bonus deposit nih membernya, ya Bang ya. Yang deposit pertama 15.000 dengan bonus 20.000 yang wajib akun bang Dan adult member juga ya guys ya, depo 50.000 dan bonus 20.000, Bang ya. Ada juga TO yang berlaku di sana, Bang ya. Buruan buat lu semua yang mau daftar, langsung join aja ke deskripsi, Bang ya. deskripsi ada link grup gua, Bang. Langsung aja lu gasken ya, Bang ya. Oke. Langsung lu daftarin aja, Bang, di situ, Bang ya. Ada link daftar, ada link grup, ada link grup claim, ada link grup gua, ada link grup tuh semuanya banyak tuh di situ ya, Langsung cek aja di deskripsi guys. Oke, okay. bintang ikonik, matahari eh matahari lagi stroberi. Kenapa latahnya nince? Tang bentang, -bentang abis ngelihat nince seding profit. Model akhirnya rungkat. Oke okay, masih dipantau. Ayo pecah lagi dong. Terus. Uh, nih gue feeling di turbo sih coba kita turbo aja ya, itu 20 kali feeling gua di turbo cok bednya 800 aja bang ya gua usah gede-gede bang ya gede-gede habis nanti duit gua anjir <laughs> kayaknya jadi profit yang ada rungkat alas ya boy boy, kita cari profit bang bukan cari rungkat bang ya jangan lupa juga nih bang ya juga mau ngingetin bang, banyak promo menarik di daget 77 bang ya terus bonus deposit pertama, bonus free spin, bonus merchandise, gila lho cok gue kemarin abis nge-claim merchandise yang mantap jiwa banget sih cuy. itu bu. gila asli keren banget cuy. ya ungu janda yang mantap jiwa gitu alah ya, boy. oke anggurnya pecah oke bintangnya pecah alah ya, boy. apa itu, woy anjing beledak co, 1,2, aduh jrup kali kena 128 anjing Rp1.280.000. Fix JP coy ya. ini cuma modal 49.000 dikasih 1,3 coy, masih dikasih pula. Sambungin lagi. Oh udah anjing. Ah sayang parshional magor. Padahal kemarin habis kena di luar juga ya coy, ya. kali 2,5. Profit 3 juta dengan modal ya Rp50.000 sih gua ya. Dan ini lagi, dikasih lagi coy, modal 39.000 dikasih 1,3. 1350 tiga lima puluh Tuh kan bang, buruan bang, buat lo semua ya bang ya. Yang belum punya ID atau akun di DG77, Langsung daftar aja bang ya, cek deskripsi buruan Lu cocok linknya deskripsi Buat lu yang udah gabung langsung aja klaim bonus hot member deposit dulu gocap, Bonus 20 Buat lu yang belum punya ID Langsung cocok link grup Link daftar, langsung daftar bang ya Langsung klaim bang, guys kan Tuh kan, aduh Kalau misalnya begini tuh, aduh Pengin itu, aduh, tinggal menikmati pemandangan aja sih, cok. Tinggal menikmati pemandangan aja, kalau begini mah. Satu, tiga, lima, enam, aduh. Mimpi apa, gue semalam, banjir, anjir, anjir. Ya. Halo, siapa boy, modal 39.000 dikasih satu juta tiga cok. Gila, gak berapa kali lipat, cok? Gue males ngitung, kayaknya. Empat kali tiga. 30 kali lipat aja itu uh, Gila 30 kali lipat Tuh gokil cuy Jangan kaget Kalau dapet daki cuy Kan slogan Semboyan yang sangat manfaat jiwa Cuy ya. Tentunya ya guys ya okay. Quick, 20 Terus Kasih paham Flopingnya guys masih belum ada, anjir anjir anjir anjir anjir anjir tapi gue udah tenang cuy, karena gue udah dapet profitnya cuy tinggal kita nyantai aja kali aja masih ada profit profit yang lain cuy karena gue masih feeling sih disini kalau lu misalnya nyelot masih feeling gaskan bang ya? kalau udah nggak feeling tinggalkan bang buat apa kau hambur-hamburkan uang demi harapan yang hanya di awang-awang bang yang tidak bukan dan tidak layak untuk jadi kenyataan anjay, serepet Tuan gondrong dua k, dua-dua anjir. Bikin quotes begitu cok. Gila lah, kayak ya. Gue horor, cok ya. Hmm. ya. Ada horor, cok. Ada suara-suara yang bikin tertawa ketawa gitu, cok. Dan Jangan apa-apa, cok ya. Di sini mungkin penunggunya baik, cok Aman, cok ya. Karena gue udah profit juga nanti gue beliin aja, cok ya. Sajin buat mereka, cok. Oke. Okay. Dua ratus perak. Hmm, Oke okay, kita turbo lagi Cuy ya. kita ulangin pola yang tadi Biskuit 30 Langsung di turbo 30 Cuy Kali aja ada lagi momen kayak tadi ya kan? we never know Jangan lupa Oke okay. Kali aja ada gratisan sih Feeling masih mengatakan Ada lagi Entah gratisan apa Perkalian gede di luar Oke kita cocok aja Cuy co, ya. Masih aman saldo Ini soalnya masih aman cuy mungkin ini juga efek nafsu jadi masih ingin bermain cuy emang dage 77 doang ya bang yang bisa begini bang udah gue mah nggak perlu banyak ngomong gak perlu banyak cakap bang ya nikmati banyak benefit eh, cuy ya benefit nggak tuh gue bilang tuh atau keunggulan atau yang mantap-mantap jiwa lu main di bang proses depo wd claim bonus diproses dengan sangat cepat nggak ada Historia atau sejarahnya lu depo atau udah Tahan atau diblokir gak ada cuy. Oke, okay. mungkin kelaran ini gue pamit ya cuy. Gue pamit, jangan lupa buat kalian yang udah dukung dukung gue, terima kasih banyak ya cuy. Dan sementara mungkin gue bakal upload di sini dulu cuy ya. Bakal upload di sini dulu cuy. Sampai channel gue sembuh banget karena lagi sakit fatal deh cuy. Oke okay, cukup sekian dari gue tuan Gonrong See you next time and thank you.